Yo, minasa, gue oke deskah. Ore wa desho. Welcome back on Mahwa YouTube channel dan kali ini gua akan membahas jam tangan dari Jepang. Salah satu dari ketiga brand besar juga. Langsung aja, ini dia M Force Gen 2. Nah, Tempo lalu kalau kalian udah melihat video kita kan kita udah pernah bahas tuh M Enforce gen yang pertama nah gen kedua nih bedanya apa sih nah langsung aja gua bahas ya mungkin kalau dilihat dari segi looknya atau kelihatannya atau modelnya sih bedanya paling minor ya kayak cuman di markernya aja sekali lihat terus nih dia ada tiga varian warna seperti yang kalian lihat di sini tapi yang gue bahas dari yang sini dulu ya Nah langsung aja mulai dari spesifikasi nih diameternya kurang lebih ada di 45 mm kurang lebih ya lak-tulaknya lumayan gede jadi di 52 mm ketebalannya itu justru agak tipis sih cuman di 13 mm ya 13 mm walaupun gue lihat ini kayaknya harusnya 15 ya tapi tertulis di spesifikasinya 13 mm oke okay. nah look widthnya nih yang agak sebetulnya mungkin beberapa orang agak bilang gak seimbang ya karena untuk jam segede ini idealnya harusnya look widthnya itu kalau nggak 22 24 nah ini di sini ini cuman 20 mm tapi it's okay sih kalau dilihat-lihat ya masih oke okay lah nggak jomplang-jomplang banget dan yang gue suka disini case nya juga kayak ada crown guard nya gitu biasanya dan biasanya kalau di merek sebelah kan shroud nya itu kayak berbahan lain ya nggak stainless steel nah kalau ini tuh kayak solid stainless steel semuanya gitu loh jadi shroud nya yang sini nyambungnya dari case bawahnya nyambung ke lock kalau ini nih kayaknya independen sekaligus jadi crown guard tapi keren banget bentuknya sih. Nah buat on hands nya diameter 45 itu seberapa sih? Nah nih kebetulan pergelangan gue cuma 14,4 cm diameternya jadi kecil. Nah kalau Beast 2 ini nangkring itu modelnya kayak gini. Nah kalian sendiri yang menilai. Kalau gue bilang sih ini jam agak berat kurang ergonomis ya mungkin karena tangan gua yang kekecilan ya harusnya idealnya ini ada di pergelangan tangan seenggaknya paling minimal 16 atau 17 cm ya tapi gua kan 14 untuk glassnya ini terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating water resistnya 200 meter. Jadi walaupun ini land buat di darat tapi water resistnya atau water pressure-nya itu tetap di 200 meter. Untuk movementnya sendiri Orient ini menggunakan in-house movement dengan kaliber F6727. Power reserve-nya kurang lebih kalau terisi penuh ada di 40 jam. Ya. Dan since ini rotating bezelnya bezel kompas, jadi dia nggak punya click ya jadi alus aja mau putar kiri ke kanan bebas dan untuk crownnya sendiri ini juga screw down crown jadi jangan lupa kalau abis di setting tekan balik terus jangan lupa dikunci ya supaya water resistnya tetap aman terjaga juga untuk SKU yang ini ini namanya adalah RAAC 0N01B1 ya RAAC0N01B1. Oke. Okay. Nah, next ini ada yang orange. Dial orange saya. Siapa yang suka dial orange atau yang masih benar-benar loyal sama dial orange atau mungkin memang penggemar orange. RAAC0N02Y1 ya. Yeah. RAAC0N02Y1. Nah next ini kita ada juga yang satu lagi ini paling beda sendiri ya bezelnya kurang lebih dia warnanya lebih ke gun metal tapi made ya made finishing ini rotating bezelnya juga sama, surroundnya juga sama warnanya made black dengan brush finishing. Nah tapi untuk stainless steel case-nya ini dia warnanya agak burem jadi nggak terlalu Uh, clear kayak yang dua ini ya, jadi lebih ngarahnya ke hampir ke titanium untuk warnanya. Nah, kalau yang dua ini pakai bracelet, yang ini dia pakai heavy duty NATO, sama juga kacanya juga dari Sapphire Crystal. Cuman yang ini bedanya warna dialnya olive green ya, atau green dial. Nah, so far ini sih menurut gua yang lebih apa ya lebih pas modelnya buat outdoor atau land ya atau adventurer kalau seandainya talinya ini diganti leather atau mungkin green uh, nato atau mungkin justru warna loreng army itu jauh lebih pas banget sih tongkrongannya. Nah untuk backcase nya sendiri kalau tadi belum lihat nah, model backcase nya seperti apa ini sekarang bakal gue reveal. Nah back case nya seperti ini ya dengan brush finishing, terus ada logo Orient dengan ada logo M Force, terus di sini juga ada grafir Epson menandakan dia masuk Epson Group ya sama yang saudaranya itu. Buat kalian yang suka model M Force Beast atau mungkin suka jam-jam outdoor, nah ini salah satu yang bisa kalian lirik buat masuk di kotak jam tangan kalian ya dan aku rasa kalian tahu lah untuk brand Orient ini kualitinya seperti apa kan ada saudaranya juga kan yang kerap dibanding bandingin nah sebetulnya kalau gue bilang sih serupa tapi tak sama jadi kadang di Orient ini ada yang model-model ya emang hanya dia aja yang punya sebelah nggak punya kayak gitu. Nah untuk harganya berapa sih yang gue bahas ini? Nah mungkin kalian bisa kira-kira sendiri ya Kalau dengan spek seperti ini kira-kira kalau sebelah ngasih harga berapa Tapi kalau di Orient kalian cukup ngerogoh kantong kurang lebih di 6,5 jutaan aja Udah dapat spek yang kayak gini 200 meter, sapphire crystal Dengan emblem M-Force Base. Nah kenapa ini M-Force? M-Force ini disebut enforce karena untuk kelas otomatik, dia itu kalau yang dulu ya, dia itu udah dilengkapi dengan sistem daya shock. Kalau sebab, atau, atau, atau anti shock resistant, atau shock resistant ya, tapi bukan berarti kayak shock resistant yang entu ya. Maksudnya, untuk ukuran otomatik, dia itu udah punya sistem anti shock atau shock resistant. Nanti kalau seandainya dia dikebentur atau apa dia impactnya itu nggak langsung, langsung rusak atau gimana kayak gitu ya. That's why dia dinamakan M Force yang menandakan uh, strong ya. Aku rasa sekian dulu buat kalian yang mau berburu silahkan berburu kalian udah tahu tempatnya kan di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com terus jangan lupa cek promo-promo yang sedang berlaku juga di sana bagi kalian yang punya pertanyaan atau saran bisa langsung tulis di kolom komen This is enforce base Gen 2 yang buat adventurer atau outdoor atau land tapi yang kalian misalkan naksir m 41 Maksudnya gen 1 ya. Yeah, it's okay. Karena itu diver. Kalau ini lebih ke Oke. Okay? Kalian suka desain yang mana. Itu gue serahin sama kalian sendiri. Oke. Okay, I think that's all folks. And see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.